mengiriskan. Oke, mengiriskan Bagaimana untuk di video kali ini kita akan bikin konten game. Ditemanin sama anak-anak Gem Nah, di video kali ini kita akan bermain game mengeja kata. Nah, itu aturannya tuh kita nanti dikasih kata, misalnya apa ya? meja gitu ya. Terus nanti dari misalnya dari sana tuh. Nanti mas yogi bilang M silio ngomong E, e. G. G A yang gua nggak oh. dapet gua oh itu semuanya dapet tanya tuh nanti. nah terus ya itu aja peraturannya sih minasa. nah terus nanti yang yang agak lola atau lola nggak bisa jawab nanti bisa digebukin kayak ini nah, <tuk> gitu <minasa>. <tuk> <tuk> nah kayak itu bukannya <bahaya. tuk> yang <tuk> yang lola yang lola terus yang salah langsung digebukin aja nah, so, ya. itu ya peraturannya ya oke gebukinnya langsung lama-lama ya paling okay. ya, pesan <laughs> gini gitu jadi biar lagi nih stupidnya hahaha nah itu, <laughs> <laughs> itu ya Minasang tonton terus keseruannya jangan lupa dozo binteng kura say oke Minasang nanti itu Mas Dewan yang kasih kita kata-kata atau kata pokoknya sih kalimat kan karena kata kalimat <laughs> kata yang yang nanti Mas Dewan yang ngasih kata terus Mas Dewan yang nentuin dari siapa yang mulainya terus pokoknya nanti yang langsung mulai langsung kena hukuman langsung bubur <tuk> kata pertama apa Mas Dewan? Oke langsung mulai ya oke oke kata pertama kualitas budi Duh ya, fokus Aktivitas Doni K T A, B, i D, E, T, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, E Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Kuitansi Chandra K uh. I oh, n. n Salah Salah Chandra, Chandra Chandra Salah W W K K O oh, K I K I Provinsi Yogi K P R O Nah Praktikum Rio. Praktikum. Praktikum. Praktikum. Praktikum. Praktikum. ya narasumber lot M A A N A L Penglihatan Budi P E M E D penglihatan ya Allah L ya Allah pengli <laughs> apa pengli pengli fadli kamu okay, cara aja dong pengli sih oke next ya oke okay, next diagnosis doni doni di di di Ya Allah ya Allah. Oke, okay, terakhir ya, terakhir ya, terakhir nih. Terakhir nih. Frekuensi Chandra. P P P. P. Nani. Maju lo, sini anjing. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Walaupun gak ada Hahaha. Nanti eh, uh, jangan lupa untuk kalian yang mau apa namanya, <coughs> yang mau menyarankan atau apa, kayak momen apa, komen terus di komentar, terus jangan lupa untuk apa subscribe, like, and share. like and share, dan kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis, Kamis, sore hanya di Kisari. Kisari selalu.